sobat orang Garukidul dimana Ayana mudah-mudahan orang Salimina ya lapangan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala uh, Semi Kuring uh, ya, di jiwa Wongkon, tepatnya di Desa Padahurip. Semi Kuring kagagas kuehiji pakakas atau napi alat biasa Ayana di tahun 80an di kampung Ia masih kenegris tarikan uh, namina kokol iya alat kalo masihan waktos atau ciri wanci jam sabaraha e, dina waktos waktos tertentu terutama dina waktos na sholat poh poh lupo zaman jaman ayah nama alarm Nah, kalau waktosan, waktosna sholat duhur, asar, magrib, sarang, subuh, sebagai isak. Oh.